serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Menemani santai siang kalian saat ini tentu akan menyuguhkan informasi terbaru dan kabar spesial dari Lesti dan Bila. Di kabar pertama, persahabat kita mendapatkan informasi penting mengenai Ajang Indonesia Dangdut Award 2022 nanti malam. Informasi langsung dari akun Indosiar menginformkan ya, ya jadwal acara IDA 2022 dan untuk pengisi acaranya. Hari Kamis, tanggal 3 November 2022, tepatnya malam ini, bakal digelar ajang atau acara Indonesian Dangdut World 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pengisi acara untuk malam ini perselabatnya kita simak untuk host Yang akan bertugas itu ada A. Irfan, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, Jirayu, dan Lady Rara Bintang tamu malam hari ini akan tampil itu ada Rita Sugiharto, So Dewi Persik, Ikrin Rujana, Eri Susan, Happy Asmara Vita Alvia, Jajami Miharja, Mansur S. Nasar, Judika, Rina Nose, Kiki Saputri. Farel Prayoga, Dipo, Jadi Eleven Biodi Selvia, Dr. Iqbal Lida, Jamila Selvi Aprilia, Anna Janet, Kania Permatasari, Findi Bintang Pantura, Via Bintang Pantura, Desovi Bintang Pantura, Adul Wawan Tim dan Evan Los, Bulan Sutena dan Sahriyadi. Itulah pengisi acara yang akan tampil malam hari ini dalam ajang Indonesian Dangdut World 2022 sudah dipastikan. Lesti Kejora tidak akan tampil malam hari ini, dibatalkan Dan untuk posternya aja persahabatnya tidak terlihat di postingan ini Nama Lesti Kejora pun tidak disebutkan, sudah fix persahabatnya resmi Idola kesengan kita batal tampil malam hari ini Disimak juga persahabat, sebelumnya ada kalimat caption info yang dituliskan Jangan lewatkan kemeriahan malam puncak penganugerahan tahta tertinggi insan dangdut Indonesia dan Award 2022 saksikan malam puncak ida 2022 malam ini 3 November 2022 hanya di indosiar dan video.com berharap banget persahabat ya Bismillah Lesti Kejora bisa membawa pulang piala penghargaan kita simak juga informasi dari L2W ini menginfokan untuk voting bahwa voting ida ditutup hari ini pukul 15:00 semangat terus ya untuk warga Konoha. SMS sebanyak mungkin dan voting di aplikasi video sampai penutupan hari ini semangat terus Bismillah semoga ada rezekinya inolah kita bisa membawa pulang Piala Penghargaan IDA 2022 Kemudian juga persahabatnya kita lihat ada kabar juga dari Valeswati Haleasti ada sebuah kalimat yang diunggah untuk Leso Lovers, Lesti Lovers, nanti detik-detik penutupan, voting, tolong di save ya. Hasil like yang di Instagram, Facebook, dan Twitter, miut takut banget kalau soal kecurangan. Insya Allah tidak ada kecurangan, kita yakin persadabannya bahwa Lesti akan bisa memenangkan piala penghargaan tersebut. Berikutnya disimak juga. Kita gak bisa move on dengan momen spesial liburannya Leslar. Aduh, Masya Allah banget ya. cute saat Papa Bilar dan Bunda Lesi saling pelukan. Di sini kita melihat kebahagiaan yang terlihat dari mereka berdua. Semoga langgeng, semoga bahagia, dan Bismillah. Semoga Rukun kembali untuk rumah tanggal Lesi Bilar. Amin. Momen ini pun juga kembali oleh akun Sinal Putih Bilar. Kita lihat juga bersahabatnya kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, lihat betapa bahagianya mereka Lihat mereka bahagia dan sehat itu sudah cukup buat aku Masya Allah, Alhamdulillah kita patut bersyukur Melihat mereka sehat dan bahagia, persahabat Komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun Rina skor F27 Masya Allah, Allah, gak ada yang lebih membahagiakan Selain melihat anak-anak baik ini bahagia Tetap selalu berpelukan kalian, tunjukkan kepada orang-orang bahwa kalian bahagia, kalian saling mencintai, kalian saling membutuhkan, kalian saling melengkapi, kalian tak ingin terpisahkan, sehingga tak ada satupun manusia yang mampu menggoyahkan rumah tangga kalian. Sehat-sehat dan bahagia selalu kalian bertiga, doa yang tulus insya Allah, Allah ijabah dan Allah dengar. Bahwa kami semua mendoakan kalian dijadikan keluarga samawa langgeng, rukun, menua bersama hingga kalian bisa melihat cucu-cucu kalian kelak. Sampai nanti kalian kembali dipertemukan di surganya Allah, Amin. Luar biasa doa baik, doa tulus diberikan dari orang-orang yang mensupport idola kita. Berikutnya juga persahabat kita simak ada informasi pentingnya untuk warga konoha. Jangan lupa voting juga di aplikasi Jux persahabat ya lesti kejora ini melawan artis dari Hong Kong kita buktikan persahabat ya bahwa Lesti Kecurak tentunya bisa menang di aplikasi Juk Yuk, semangat terus mudah-mudahan Lesti dan Mila semakin banyak dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintainya dan selanjutnya juga persahabat ya ada postingan dari Bang Ariel Bang Ariel satu jam yang lalu mengunggah foto namun kita juga support ada kalimat yang diposting persahabat ya Ari Lobster Road Manager. Namun kita juga selalu kalimat caption, Bismillah cukup saya simpan dalam hati. Ada cerita hidup tetap berjalan. Itu kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril. Namun di komentar pun memang banyak sekali tanggapan komentar dukungan dari orang-orang baik juga. Dihantarnya dari akun Elah Erawati 34 mengatakan. Semangat Bang Boryo, terima kasih selama ini sudah setia jagain dede, idola kita. Sukses selalu Bang. Amin, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan Bang Boryo selalu diberikan kesehatan dan sukses walaupun tidak bersama lagi dengan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga persahabatan dari info penting banget untuk warga Konoha, langsung dari Kak Arifit sebagai manajernya Bunda Lesti bahwa Lesti akan tampil tanggal 19 sampai 20 November 2022 tepatnya di g -Expo Kemayoran perselamatan ya jangan lupa beli tiketnya sekarang perselamatan ya yuk sama-sama kita support mudah-mudahan Lesti menampilkan penampilan terbaik kita selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di siang ini jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Lesti Fati Update